Welcome back to my channel, masih bersama saya Eli Aloia, host di Kande Bengi Explore. Saya sekarang sedang berada di salah satu tempat yang sedang viral, yaitu di Bendung Cipanas 2 yang biasa disebut Caklokan. Bendungan ini terletak di selatan Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Yuk ikutin kegiatan saya sekarang juga, let's go! si mbak ya. mbak kenalin saya Eli ya, saya mbak boleh tanya-tanya sebentar oh iya boleh ya mbak Erna ya iya mbak Erna dari mana mbak saya dari Jakarta oh, bukan asal sini ya mbak ya berangkat dari sini mbak tahu bendungan ini dari mana ya mbak kalau saya sih dengar-dengar aja dari teman oh dari teman Tangga. berarti sekarang baru pertama kali ini ya, kesini ya. oh gitu oh iya mbak ya. menurut pendapat mbak bendungan ini nih gimana setelah di, udah direnovasi nih. Bagus ya, indah banget uh -oh. gitu loh. Sampai saya juga betah di sini. Uh -huh. oh, gitu. Nyaman gitu iya. ya. Iya, nyaman buat hmm. tempat wisata tuh memang enak lah gitu ya. Hmm. Sampai orang dari mana-mana juga ke sini lihat penasaran gitu kan. Hmm. Memang adem gitu, sejuk. Apalagi bisa ya, ngopi Mbak ya buat iya, tempat nongkrong-nongkrong gitu iya, ya. Iya, buat ngabuburit juga. Iya, betul. maksudnya enak banget gitu hmm. loh. Saya pribadi gitu hmm. kan. Nah, terus hmm. harapan Mbak nih untuk tempat ini gimana? Kalau harapan saya sih lebih, kedepannya lebih maju lagi lah ya. Maksudnya, biar banyak pendatang yang dari mana-mana gitu loh datang gitu. Lebih ini lagi lah, lebih menarik lagi gitu. Ada apa gitu di dalam umumnya gitu. Biar hmm. lebih, apa sih ya, maksudnya orang luar tuh penasaran gitu loh. Yang lebih banyak keuntungannya ya, ya, bahkan ya. dari luar daerah mm -hmm. gitu ya Pak ya. Ya bukunya saya orang Jakarta putih ya, kesini betul. kan gitu. Jadi ya, saking penasarannya denger dari temen-temen uh, tetangga uh -uh. dari ya di sosmed gitu kan ini udah masuk ke sosmed juga udah banyak yang mbak viral iya. sekarang ya iya, tempat iya, benar, ini ya iya. ternyata siapa ini. mbak sini. ini sama anak saya sama anak iya kebetulan gitu pas mau ngabuburit aja ngadem di sini ternyata enak enak gitu tempatnya gitu ya udah gitu aja ya mbak ya terima iya. banyak atas iya. waktunya mbak ya kita sebagai masyarakat wajib menjaga dan melestarikan Taman Bendungan Caplokan. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Semoga dengan adanya video eksplor ini, bendungan ini ke depannya semakin berkembang. Sehingga banyak pengunjung-pengunjung pengunjung yang datang ke sini terutama dari luar daerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi ibu. Allah. Mangga, ya, bu. bu perkenalkan saya Eli. Ya. Boleh saya tanya-tanya sebentar bu? Boleh. Dengan ibu siapa nih? Mohon maaf. Ibu Sutini. Kalau ibunya? Ibu Asi. Ibu Asi. Oh ya, bu, bu Sutini sudah lama berjualan di sini bu? Oh kalau saya sudah lama, hmm. saya uh, semenjak tahun baru. Oh semenjak ya, tahun baru. Tahun baru mm. Mulai dagang. Oh gitu. Ya. Kalau untuk ibunya sendiri gimana? Sama. Udah lama juga. Sama juga. Oh ya, menurut uh, pendapat ibu nih, gimana nih tentang bendungan ini? Oh tentang bendungan ini. Iya. Iya. Ya awalnya mah memang sepi ya. Mm -hmm. Awalnya masih sepi. Setelah mm -hmm. ada rehab dari pihak pu mm -hmm. itu pengunjung tuh udah mulai banyak berdatangan gitu semenjak direnovasi itu oh, ya, ya. Semenjak direnovasi. Mm -hmm. Tapi awalnya juga memang untuk anak-anak muda, kalau malam minggu, ya, oh, kalau gitu. hari minggu untuk uh, jogging-joging masyarakat sini. Cuman semenjak BBWSB itu dibangun, mm -hmm. pengunjung makin banyak, makin banyak gitu. Terutama raya. sekarang lagi bulan puasa ini makin banyak lagi ya Bu ya. ya. Pada ngabu burit, ya. pada nongkrong-nongkrong so, kayak gitu ya. ya Bu ya. Nah ya, kalau kalau sore Mbak mm -hmm. itu udah. Gak bisa jalan lagi nih, penuh. Iya, macet ya Bu ya? <laughs> macet. Ya. Kalau untuk harapan Ibu nih ke depannya, untuk bendungan ini nih, apa gitu? Barangkali aja, biar makin berkembang, oh, makin iya. banyak pengunjung yang datang ke sini, atau gimana nih menurut, pen, apa, harapan Ibu nih oh, ke depannya? Iya. Harapan saya ya sebagai penjual ya, mm -hmm. ya inginnya sih rame terus, itu Betul. sampai ke depannya, sampai iya. seterusnya ya. Mm -hmm. Cuman ya itu, kadang kita mm -hmm. juga yang, Uh, penjual itu mm -hmm. merasa was wasnya apa? Karena bendungan ini kan mm -hmm. masih rawan, uh, banyak anak kecil yang gitu yang pada main main di pinggiran sungainya itu takut, saya takutnya uh, ada musibah atau apa kita kan nggak tahu ya. Mm -hmm. uh, cuman ya mudah mudahan aja gitu dari pihak desa setempat mm -hmm. gitu, tolong gitu, minta tolongnya untuk merehab kembali gitu mm -hmm. agar bendungan ini semakin ramai gitu harapan saya kalau untuk ibu apakah ada harapan untuk bendungan sama, ini sama, sama, sama aja sama. Sama. Oh ya udah ya udah cukup sama sampai segitu aja ya Bu ya pertanyaannya maaf mengganggu terima kasih ibu oh, ya sama-sama Bendungan ini direnovasi, semakin banyak para pengunjung yang datang ke sini. Dengan begitu, semakin banyak pula para pedagang yang berjualan di sini untuk mengais rezeki, terutama di bulan Ramadan ini. Banyak sekali pengunjung-pengunjung uh, yang datang ke sini untuk mabuk nongkrong-nongkrong, sambil menunggu untuk berbuka puasa. Bendungan Caplokan, yang awalnya sebuah pintu air Sungai Cipanas II, kini menjadi wisata baru bagi masyarakat Indramayu Barat. Yuk, kita jaga taman Bendungan Caplokan agar menjadi salah satu tempat pilihan wisata keluarga yang mengedukasi.